Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan pengaturan moneter Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan pengaturan moneter utamanya tidak berubah bahkan ketika pelemahan yen yang cepat ke level terendah 2 dekade memicu spekulasi pasar tentang kemungkinan penyesuaian kebijakan Bank sentral memulai pertemuan dua hari pada hari Rabu dan siap untuk mempertahankan suku bunga negatif dan program pembelian aset menurut 89% ekonom. Sekitar 10% dari mereka yang disurvei mengharapkan perubahan dalam panduan ke depan menuju arah pengetatan. Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda berada dalam posisinya mengingat bahwa komitmennya terhadap sikap pelonggaran telah membantu memicu pelemahan yen yang cepat, menambah kesengsaraan rumah tangga dan perusahaan dengan memperburuk harga energi yang melonjak. Pada saat yang sama, Pengetatan apapun akan mendinginkan ekonomi yang belum kembali ke tingkat pra-covid dan merusak kredibilitas Kuroda mengingat inflasi masih jauh dari stabil 2% yang dia cari. Tugas komunikasi BIOJA akan semakin diperumit dengan dirilisnya prospek triwulanan. Laporan tersebut mungkin akan menunjukkan perkiraan inflasi yang direvisi naik ke 2%, terutama karena kenaikan tajam harga bahan bakar, orang-orang yang akrab dengan masalah ini.